Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan pasien vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilal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 Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Persahabat ya, ada info nih untuk warga Konoha Disimak persahabat ya info dari Leslar Ranskorsik yang mengingatkan bahwa Sore hari ini ada vlog terbaru di channel youtube nya Leslar Entertainment Tepatnya persahabat ya di jam 4 sore peluncuran perdana tuh persahabat ya 28 April Jam 16.00 Waktu Indonesia Barat Bilar ini bajak dapur Bunda Lesti Begini tanggapan Lesti Wow, di zaman baper nih, persahabat ya Yuk, jangan sampai lupa Untuk selalu mendukung, mensupport yang terbaik Karya-karya idola kesayangan kita Karena ini vitamin bahagia banget Papa Bilar langsung ini membajak dapur Bunda Lesti Wow, kira-kira Papa Bilar ini memasak apa nih, persahabat ya Untuk spesial disuguhkan kepada Bunda Lesti Kejora, ini sih luar biasa sepertinya Papa Bilar ini lagi pamit skill nih, untuk menjadi juru masak, ini seru banget persahabat, jangan sampai lupa dicatat jam 4 sore ini akan hadir tentunya kejutan spesial bahagia di channel Youtube Leslar Entertainment berikutnya persahabat ini ada momen spesial sisa malam di acara book berbareng Leslar, aduh Masya Allah banget ya bahagia sekali karena vitamin Bahagia disuguhkan oleh idola kesayangan kita Masya Allah Apalagi melihat penampilan Dari bunda Lesti yang semakin cantik Doakan yang terbaik untuk idola kita Masya Allah banget ya Senyumannya Nambah semangat warga konoha pastinya Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat yang berikutnya ada cedukan yang sangat luar biasa Bunda Lesi dipeluk, dirangkul oleh Papa Bilar Aduh, Masya Allah banget nih melihat postingan ini Semakin dibuat baper oleh Papa Bilar dan Bunda Lesi kejora Hingga Valdi Akbar pun persahabatnya melihatnya Tentunya sampai begini persahabat ya Kekiutan Lesler Emang tentunya selalu bikin kita baper dan bahagia Pemenin ini pun di-repost oleh akun It's ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Peluk terus Manas-manasin jomblo terus Nih gitu aja terus katanya tuh ya <gifat> Maaf nih yang jomblo Harap dimaklum Karena bunda lain si papa Bilar Ini pasangan yang Terromantis Banyak sekali tanggapan komentar juga Banyak respon yang diberikan ya Ini dari akun instagram dot NA31 mengatakan Lesti badannya peluk kebel Aduh Masya Allah banget ya Bunda Lesti emang seperti Masih gadis nih bersahabat ya Padahal kan sudah punya BBL Aduh Masya Allah banget Ini sih tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Semoga doa dukungan Semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Berikutnya juga bersahabat perhatikan ada unggah spesial dari Bang Boril yang mengunggah sebuah postingan momen semalam juga, masya Allah ini kebersamaan yang sangat luar biasa, makin bangga, makin bahagia pastinya. Kita juga salpok dengan kalimat yang tentunya dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah, sekali saudara, tetap saudara sehat-sehat untuk kita semua, amin. Wow, masya Allah banget ya persaudaraan ini, bikin kita bangga banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan rahmi mereka tetap terjaga dengan baik Dan selanjutnya persahabat Kita simak juga nih persahabat ya Di pasingan Bang Boril ini pun Banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa potis, Positif Yakni dari akun Instagram Rafa Rafataran Aka mengatakan Masya Allah semoga persaudaraan gak putus Mantap memang tim Leslar Best terbaik Wow luar biasa banget persahabat ya kita melihat memang tim Leslar ini sungguh solid banget Luar biasa semoga tali persaudara mereka juga tetap terjalin dengan baik Dan berikutnya kita simak juga persahabat Ini ada momen vitamin bahagia yang kita dapatkan Setelah acara Bookber, Lesti dan Rizky Pilar ini main badminton bareng Wow sekarang ditemani oleh Suami tercinta ya, Bunda Lesti Kejora lagi main bareng suami itu Wow, simak persahabat Bunda Lesti ini lagi ditemani oleh Bapak Bilar Lagi main badminton, ada Masya Allah Vitamin bahagia juga kita dapatkan ya Saat berolahraga Lesti dan Bilar memenuhi pun jadi post oleh akun sendal putih underscore Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Semalam main badmintonnya ganda campuran, Dia dari temani suami, aduh vitamin tipis-tipis nih persahabat ya Alhamdulillah. Kita bahagia, kita bangga, melihat kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar. Masih menunggu kejutan lain persahabat di pagi hari ini, total stay tun dan pantingin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.